Vitama merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Vitama terbuat dari tiga bahan utama yakni wortel sebesar 100 mg, tomat sebesar 100 mg, dan kepaya sebesar 300 mg. Ketiga bahan tersebut memiliki banyak khasiat seperti halnya wortel, Dikutip dari wikipedia.org, wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Mengkonsumsi wortel baik untuk penglihatan pada mata, terutama bisa meningkatkan pandangan jarak jauh. Selain vitamin A, wortel juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan sodium kemudian bahan yang kedua adalah tomat dikutip dari suara.com tomat mengandung vitamin dan nutrisi yang dipercaya dapat membantu mencegah dan melawan penyakit jantung kanker diabetes hingga osteoporosis adapun kandungan dalam tomat seperti yang dilansir dari feed the pulse yakni vitamin A K B1 B5 B3 B6, B7, dan C dengan dosis cukup tinggi. Selain itu, tomat juga mengandung mineral penting seperti folat, besi, kalium, magnesium, kromium, kolin, seng, dan fosfor. Dan bahan yang terakhir adalah pepaya. Dikutip dari alodokter.com, pepaya mengandung banyak sekali nutrisi, bahkan sangat kaya akan vitamin C. Tidak hanya itu, pepaya juga mengandung nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu vitamin A, vitamin B1, B3, B5, vitamin E, vitamin K, likopen, serat, kalsium, potasium, folat, dan magnesium. Dengan segudang nutrisi tersebut, pepaya memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan.